nah itu ada cuangi ada ya, bakso cuangi izin mas sehat yeah. alhamdulillah, alhamdulillah. oke okay, lanjut dulu udah ada sampai sampai dan ini ada apa ini oh ini ada molen pisang molen guys oh. izin bu ya nggak yeah. lagi orang ya oh itu abangnya tuh bang izin bang <laughs> Iya bang, baru sempat ini bang, full nian masalahnya. Itu lagi bikin tuh oh, Nah itu abangnya lagi bikin tuh Wih dis Wah, oh, it's oh, in <laughs> Lagi, lagi bikin tuh oh, Wah, ini Ini molen kecil-kecil bu ya oh, Molen kecil-kecil guys Wih Wah, ini pepek Wih pada apa aja nih? Wah, ini banyak-banyak kapal selam, ya. berbagai macam kuliner, ada di sini, guys. Waduh, Oke, kita lanjut. Kawatiran Kaspur Warjo, ini banyak dari Warjo nih. udah habis. Duh. alhamdulillah ya, Hari ini cerang, mbak ya? Cerah. Oke, kita lanjut. Apa ini? Bang ijin bang ya? Ijin. Apa ini bang? Telur congkel. Telur congkel ya. Ui. Oh, yes. Wah, ini telur congkali ya, guys. Ui. Wah, masuk nih. Wih Bulit-bulit bentuknya bang ya Wih Berapa menit ya bang kira-kira bang Kalau bentuknya ya tergantung Kalau udah kelihatan Oh gitu berarti tergantung gitu ya Oh berarti sesuai apa ah? Oh iya berarti nggak tenang gitu ya uh -huh. udah lama bang jualan ini bang kita dua bulan ada udah bulanan ya kak seperti takoyaki ya, bukan? Kita nah, ya? langsung takoyaki. Dalamnya porsi, hmm, ya, sayurnya iya, oh. dikit, Kalau begitu, telur dongkel. Betul, dongkel berarti ya. Oh. Dengan apa siapa ini? Wini Eko. Oh, bang Eko ya? Iya, dulu inspirasinya dari Vani, Bang dari YouTube pak? Ah. Oh dari YouTube juga bang ya? Mbak, ya? Hmm. YouTube tuh aku, luar biasa bang ya. Nama ya, ya. apa dari YouTube bang sekarang? Mbak. Iya benar-benar siap-siap. Bang bang ini misalnya nggak waktu bulan puasa no, uh, mangkanya di mana itu? Di depan. Oh di depan saya? Depan nah, jalan ya? Di pinggirnya jalan oh. okay. ini sudah selesai ya sudah. You, Ayu, Izin Bu e. Ini jualan apa aja ini Bu e? sama Mantap es campur sama es. Wah, siap. Ini es ya, es campur ya. Uh oh, ini. Mas. Es Siap. Dengan Ibu siapa ini? Mohon maaf. Ibu Tati. Ibu Tati ya. Wih. Yes. Yes. Wah, ini ya campur ya, Guys. Wih. Udah habis, Guys. Alhamdulillah, Bu ya. Alhamdulillah. Ini bonusnya kemarin, Bu ya, yang waktu hujan ya. Oh, kemarin jualan, belum ya? Oh, belum. Berarti aman berarti. Iya, <laughs> ya, iya, siap, siap, siap. siap. Pak, izin, Pak ya? Oke, okay, siap. Wah ini dia penampakan kondisi eh uh, pasar beduk ya yang ada di tambang mas. Oke okay, terima kasih bu, kita lanjut. Oke, okay. apa lagi nih? Wiris. Wah ini dawat tiang kasur Warjo. Luwih Siap. Dengan Mbak siapa ini, mas? Mohon maaf. Oh, Mbak Desia. Oh, ini. Mbak dapat ide ini dari mana, Pak dulu, Pak? Dari suami aku. Oh, dari suami ya. Oh, ini. karena Mantan. suami aku suka nonton India. Oh, gitu. Oh, terinspirasi dari India ya? Iya, kan ini kayak semangka India final. Oh, gitu. Oh, siap, siap, siap. siap. Dikasih susu berarti nanti Enggak Kok oh, gak seger ya Beda nanti rasanya Kemarin dulu ah, Coba Oh satunya puni bu eh, eh jualan apa Bu eh oh pempek ini pangsit ya pangsit ini pempek wih di pempek mantap kapal selam ya hehehe oh, kalau kapal selamnya habis bu ya wih di siap wih di wah masih ada tuh pembelinya wah, uh. wah uh, itu alhamdulillah Bu ya hari ini full ya kalau yang kemarin tuh sangat disayangkan bu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh habis habis juga kemarin. Udi hujan hujan tuh. Wah ramadan penuh berkah berarti ya. Uwidih. Alhamdulillah. Eh hey, mbak. Mbaknya dari mana? Banyak dari mana? Dari habis semua duitnya. Oke. Okay. Tinggi mbak. habis ya. Waduh, udah habis guys. masak apa ya? kira-kira gimana pembeli lo pendol apa Pendol bakar. Penol, bayar, ya. Pendol bakar sosis. sosis. Oh Mas Bayar, ya. Uaden, Oke, siap. Masa, masu, nih, Mas. Dalam 2 tahun. dua tahun ini, ya? Mas, untuk inspirasi kuliner ini, kondi? Dari ruang tua. Oh, dari ruang tua dulu ya? Oke. Okay. Terus dikembangkan lagi, jualan gitu ya? Siap, mantap. Ini jualan selain di sini, di mana, Mas? Di depan, pokok Bali. Oh, di depan situ, sampai-sampai ya? Oh, iya. Kapan-kapan kita nonton ya, Bang? Habis lebaran ya? Oke, okay. jadi ini, guys. Salah satu bakso bakar yang ada di tambang mas, guys. Wow. Apa itu? <laughs> Oke, okay, thank you, mas. Eh. tak lanjut. asih putih, oh, guna -guna. oh Jogja ini, Uyide, Jogja Kalo, kiri bah? E, J, S2. Leng, Kalo, kiri tapi gak kelahiran piti, piti kaya kaya. Kaya, betiko. Kaya, betiko. tapi kelahiran <tik> <tik> gak apa ya, <tik> oke, <Okay. Uy. tik> aku ya, Kudur sampai nabrak, tapi Om sehat, gimana perkembangan perekonomian saat ini Om? Gak tau aja makin baik. makin Oke, Alhamdulillah lah ya. Iya lah. Oke. Pokok, selanjut, oke. oke. Salah satu pasar sore atau pasar Ramadan yang ada di Desa Tambang Mas Jadi buat teman-teman yang belum subscribe atau yang belum kesini silahkan kunjungin ya Ini udah dapat takjilnya Oke, okay? ini berburu takjil di Desa Tambang Mas ya Oke, okay, jangan lupa like, comment, dan subscribe Nantikan video selanjutnya Thank you guys